Assalamualaikum, teman-teman. Hai, hai, apa kabar, teman-teman? Kembali lagi di channel Si Keren Boy. Pastinya, hari ini kita akan e... membersihkan mainan lagi, ya, teman-teman. Tapi, lihat itu mainannya kok kotor banget, ya? E... Terselimuti oleh merang. <tuh está Việt ficou crying> merang tahu nggak, teman-teman? Merang adalah... Kalau padi mau jadi beras, ini adalah itunya teman-teman, limbahnya teman-teman. Atau kelupasannya atau kulit dari si beras tersebut, teman-teman. Oke, kita lanjut saja bersihkan mainan ini ya, teman-teman. Aku risih lihatnya, soalnya kotor banget, teman-teman. Kita lanjut saja ke pembersihan ya, teman-teman. Mari, teman-teman. Kita bersihkan... Uh, terlebih dahulu dengan urutan masing-masing, ya teman-teman. Kita mulai dari yang terkecil, kita langsung bersihkan saja, ya teman-teman. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata kotor banget, teman-teman. Tuh, Wah, bersih, teman-teman. Kita menggunakan sikat, teman-teman. sikat sikat, sikat lagi. Udah bersih, nah. Yang kedua teman-teman Ini Langsung saja Wah Mobil putih teman-teman Udah bersih juga Taruh sini Kita tumpuk ya Yang ketiga Udah bersih Yang keempat sudah bersih yang kelima yang bersih yang keenam udah bersih yang ketujuh gani teman-teman gani teman-teman udah -teman. bersih juga teman-teman yang selanjutnya Udah bersih juga teman-teman Yang selanjutnya Yang keberapa ini ya teman-teman uh, Warna merah Warna kesukaannya siapa nih warna merah Udah bersih teman-teman Yang keberapa nih teman-teman bisa hitung nggak? Yang tadi yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan ini yang selanjutnya Yang ke 10 teman-teman Mari kita bersihkan Kotor banget teman-teman Lihat nih Kotor banget Terselimuti oleh si merang ya teman-teman tuh Kotor banget ya Oke Kita lanjutkan truk teman-teman wow mobil truk oh, teman-teman pojok-pojokannya juga teman-teman jangan lupa jangan sampai tertinggal oke oh, oke okay. sudah bersih teman-teman udah bersih, wah, oh, banget ya, oh. yang ke sebelas, ini dia mobil apa nih ya, sampai nggak kelihatan warnanya, kita bersihkan dulu, wah. wah, warnanya sudah terlihat sama seperti airnya ya teman-teman, kuning, -teman. wah kotor banget Kita bersihkan uh. Oke okay, Sudah bersih teman-teman Oh ya teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman Dan share kalau perlu teman-teman Terima kasih ya Kita lanjut Yang terakhir Ini besar banget ini Si Tayo ini Tayo apa ya teman-teman Hahaha <laughs> Ayo ya teman-teman Siapa yang di sini suka mainan tayo teman-teman nah, kita bersihkan langsung yang si tayo ini teman-teman Wah. Wah. sudah bersih juga teman-teman akhirnya kita sudah menyelesaikan pembersihan ini ya teman-teman Wah akhirnya selesai juga teman-teman Nah, akhirnya kita sudah menyelesaikan misi kita, teman-teman. Misi kita adalah membersihkan mainan yang sangat kotor pastinya tadi, kan? Oh ya, yeah. kita akan hitung ya. Sesuai nggak dengan yang tadi kita bersihkan ya? Oke. Okay. Kita hitung, ini si O kuning ya teman-teman Si Tayo Ini adalah si truk Ada si Kodok uh, Ini adalah mobil kuning pastinya Nah dia ini si Gani ya teman-teman uh, Ini adalah si Ikan Mujair Boy <gayboy> Mujair Yang ini mobil hmm, Kodok Tadi ini pick up ya teman-teman Ini pick up, ini Kodok Dan ini mobil Pak Polisi Dan ini mobil si punya Vin Diesel <Gara> dan ini ada si merah si merah dan si ungu oke teman-teman kita hitung ya 1, 2, 3 ayo teman-teman ikut menghitung 4, 5, 6 7, 8 9, 10, 11 12 ada 12 mainan yang sudah kita bersihkan teman-teman oke kita sudah eh, dulu video ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe teman-teman Channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton ini Dan sampai jumpa besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh